Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-8 dari 15 film India paling sedih. Sekarang saatnya kita bahas posisi 9-10. 9. Firzara, 2004 Dibintangi oleh Shah Khan, Preity Zinta, dan Rani Mukerji, Firzara merupakan film India sedih yang mengangkat konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan yang menjadi sebab terhalangnya cinta beda negara. Di tengah perjalanan, Fir Pratap Singh, yang merupakan seorang perwira angkatan udara India, tanpa sengaja bertemu dengan Zara Hayat Khan, seorang gadis asal Pakistan. Bai, benih cinta akhirnya tumbuh di antara keduanya. Sayangnya, ketika Zara harus kembali ke Pakistan, dia dipaksa untuk menikah dengan pemuda pilihan ayahnya demi kepentingan politik. Vir yang menyusul Zara ke Pakistan justru ditangkap oleh aparat Pakistan dan dituduh sebagai pemberontak sehingga membuatnya dijebloskan ke penjara selama 22 tahun. Untungnya, seroang pengacara berhasil membebaskan Fir yang akhirnya mendapatkan kembali cintanya yang hilang 22 tahun lalu itu. 10. Bajrangi Bajiaan, 2015 Masih belum nemu film India sedih yang kamu suka, kalau gitu, tonton saja film Bajrangi Bajaan yang mengisahkan tentang perjuangan dalam mempertemukan anak kecil yang hilang kembali ke keluarganya. Bajrangi, Salman Khan adalah seorang Brahmana penganut Dewa Hanuman yang tanpa sengaja bertemu dengan Sahida, Harshali Malhotra, seorang gadis kecil tunawicara asal Pakistan yang tertinggal kereta. Melihat gadis tersebut, Brahmani sebagai seorang Brahmana yang taat berniat untuk mengantarkan Sahida atau yang biasa dipanggil Muni ke keluarganya. Berbagai macam cara dia lakukan untuk mengantar Muni pulang, hingga dia harus dipenjara karena dianggap sebagai mata-mata India. Sekian video tentang 15 film India paling sedih ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.